terjadi guguran besar. lahar, lah. Asapnya mengalir. terjadi erupsi lagi. Oh Sawor melaporkan terjadi guguran besar. Terjadi guguran besar. Untuk struktur, untuk struktur, untuk struktur, untuk struktur, untuk struktur, untuk struktur, untuk Kita harus ditunggu dengan kue, lah. lek Panas Ya Allah. lagi. Ini masalah datang ke lokasi jadi erupsi lagi jadi kita belum bisa bagi ke daerah subi Turang karena ada erupsi turun pengungsi balik lagi ke tempat evakuasi semeru erupsi lagi tanggal aku lahar turunan hey, e, hey, gue lahar dingin lek panas lahar dingin eh